Halo Sobat Spensa TV kembali lagi di mantap materi pelajaran tadi pagi hanya di Spensa TV Nah, di video mata kali ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya dengan materi kerajinan bahan keras untuk kelas 9 ya Nah, kerajinan bahan keras itu memiliki berbagai macam prinsip Prinsip ini digunakan oleh kalian nanti untuk menjadi pedoman ketika ingin membuat kerajinan dari bahan keras Mau tahu apa aja prinsip-prinsipnya? Nah, mari kita bahas bersama-sama yang pertama, keunikan bahan kerajinan Bahan yang akan kalian gunakan nanti untuk membuat kerajinan itu memiliki berbagai macam keunikan Seperti yang telah kalian pelajari di kelas 7 waktu itu, bahan keras itu terbagi menjadi dua kategori Bahan keras alam dan bahan keras buatan Juga ada limbah organik, juga limbah anorganik Semua bahan tersebut bisa kalian temukan di alam atau di sekitar rumah kalian Atau di sekitar tempat kalian Yang dimana bahan itu Dapat kalian olah lagi Untuk menjadi sebuah kerajinan Jadi tidak harus uh, Mengeluarkan biaya Untuk membuat sebuah kerajinan Dari bahan keras Kalau kalian mau mencari Di sekitar lingkungan kalian sendiri Yang kedua Keragaman muatan nilai Dalam sebuah produk Nah dalam produk yang akan kalian buat nanti itu harus memiliki nilainya sendiri Yang dimaksud dengan nilai ini disini bukan penten ya Bukan nilai misalkan 100, segala macam Hanya saja yang dimaksud dengan nilai itu adalah semacam fungsi atau kegunaannya Baik itu fungsi pakai ataupun fungsi hias Jadi setiap kerajinan yang kalian buat itu nanti harus ada nilai atau fungsinya itu sendiri Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan Nah, aspek rancangan ini sendiri adalah sebuah aspek yang harus kalian pikirkan sebelum kalian membuat kerajinan yang akan kalian buat nanti. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kedua, faktor ekonomis. Pada faktor ekonomis, ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan dan alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Yang ketiga, faktor ergonomis. Faktor ergonomis meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan Yang keempat, faktor sains dan teknologi Pada faktor sains dan teknologi perlu diperhatikan pada bagian terdapatnya unsur kebaruan atau temuan baru yang termasuk dalam inovasi atau modifikasi Selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi Yang kelima, faktor estetika Faktor estetika sendiri meliputi Menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Yang keenam, faktor kondisi lingkungan. Faktor kondisi lingkungan itu sendiri meliputi nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat, Nah, barusan adalah beberapa prinsip dalam kerajinan bahan keras Sekarang kita akan membahas mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras Beberapa bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan berbahan dasar bahan keras itu ada dua macam Yang pertama, bahan keras alam Bahan keras alam adalah bahan keras yang terdapat di alam Baik itu di di, di sawah Di lautan Atau di pantai Dan banyak lagi macam-macamnya Nah bahan keras alam ini terci Tercipta oleh alam itu sendiri Sehingga eh, Tidak menyebabkan kerusakan lingkungan Kerajinan yang terbuat Dari bahan keras ini Sangat kuat sekali Dan juga sangat tahan lama Sehingga banyak orang yang membeli Kerajinan dari bahan keras ini digunakan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Bahan keras alam meliputi Yang pertama, kayu. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau Urat kayu yang sangat indah, memiliki lingkaran tahun, tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan abasia, ada pula yang berat seperti jati. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, namun tidak demikian untuk kayu jati. Yang kedua adalah bambu bambu memiliki batang yang sangat kuat namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus menerus memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm memiliki ruas batang tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk Tuhan yang ketiga rotan rotan memiliki batang yang kuat dan lebih kuat dari bambu Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak memiliki ruas batang namun lebih samar dibandingkan dengan bambu tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan Rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit. Sedangkan panjangnya selalu bertambah Nah, barusan adalah beberapa bahan dari bahan keras alam Sekarang kita akan membahas mengenai bahan keras buatan Bahan keras buatan itu adalah bahan keras yang sudah diolah terlebih dahulu oleh manusia Sehingga tidak asli dari alam atau sudah direkayasa terlebih dahulu sebelumnya Nah contoh dari bahan keras buatan adalah sebagai berikut Yang pertama kaca Kaca berwujud transparan dan bening Ketebalannya bervariasi antara 1 mm hingga 2 cm Tergantung pada kebutuhan Permukaannya licin dan mengkilap Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas yang kedua adalah logam Logam terdiri dari berbagai warna Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan Dan juga berwarna perak keabu-abuan Bentuknya ada yang tebal dan berat Ada pula yang pipih dan tipis dan juga ringan Logam mudah terkorosi oleh udara Sehingga kadang dilapis dengan krom atau lapisan emas murni ada pula logam yang dilapisi oleh ucet, sehingga warnanya tidak mudah pudar. Barusan adalah berbagai macam prinsip kerajinan bahan keras, beserta berbagai macam karakterisasinya. Nah, sekian video mantap kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like! komen dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal materi pelajaran selanjutnya Spensa TV mantap